Satu tunggu nona kasih cinta Tapi nona masih dendian Saya cinta lebih dari teman Tapi nona bilang sabar dulu Karena saya terakhir menyerah Saya simpan kau dalam hati Nona jaga kau terlarilah Saya teman. Tunggu sampai kau putus nona Kau tak akan Saya aku saja dalam satu hati Cuma aku saja sanggih Saya nona kau masih tinggi Kau sulamah nona Saat saya lihat kau waktu pertama Tu so, nona dan kawan ada berjalan Nona tole kesat tapi terus jalan Saya masuk sempat kesap kawan Saya tanya siapa tu anak perempuan pertama. Dia bilang jangan ganggu sembarang kawan Kerana tu nona punya pasangan pertama. Tapi saat terus jalan Jumlah. Ada waktu bikin pendekatan pertama. Akhirnya saya mulai tak aruan Lihat nona semakin cinta Tapi sayang dia suara dari aku Saya tak saya simpan kau dalam hati, nonat, jaga kau terlari-lari Satu, nonat Saya tunggu sampai kau putus, nonat, kau terakan tergantung Saya cinta kau, nonat, cuma aku saja nora. dalam sapu hati Cuma aku nora, saja sambil Saya cinta kau, nonat, kini kau masih dintinya Tetap satu, Tunggu kau kan putus dia, dia. Baru saya mulai dekat sama lekat maju terus so pasti nekat Itu susah pun tekat Semoga Tuhan berkat Berdoa rasa cinta kau meski dia, dia. Jadi pertama dan saya kedua Tak terpapa kau, apa, kau anggap Tidak saya biasa begini Kau saja Meski saya kagumi kau lewat jauh Mungkin Tau. kau tahu tapi takut dia tahu Tau. Tau. Kau rasa masih bisa Jaga rasa Tunggu kau putus dan jadi kita. Kau, kau simpan saudara Jaga lara lara. Kau jaga seteralarulah Kutra menyarankan Kau tunggu sampai sabutu Semoga setahkan tanpa Saat cinta kau nona Cuma ku saja dalam satu hati Cuma ku sa saja sandi Siu nona, sa nona. Maha kini kau masih dintinya Tetap setungguh Saat cinta kau nona Cuma sa ku saja dalam satu hati saja sandi siono na, kita masih dindia, tetap